Lho mundur lagi. Oh enggak kuat, wah, enggak kuat. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Mana keluar tuh orangnya keluar tuh Dia menolong itu. Iya. Waduh, dia salah ngambil ancang-ancang sih. Iya. Sudah terlalu mepet. Nah, nah dari nah, sana harusnya. Mundur lagi. Bahaya, bahaya. Dari sana harusnya. Hmm. Untung tadi yang mobil truk ini ndak mau naik loh. Kalau naik ketabrak dia. Iya. Kemunduran mobil. Karena ini temannya Tian. Temannya ini. <coughs> ini. Kalau tadi kan truk apa itu. Ini ya, temannya dia makan nungguin kan. Eh, hampir jatuh. tadi aja hampir mau nabrak itu yang dari arah perlawanan itu kenceng deh. kita kalau mau nyalip bisa kamu jalan duluan nomor sur jalan duluan